Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Astrologis ID. Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya? Kali ini saya akan sharing lagi mengenai laptop Asus teman-teman. Kalau misalkan teman-teman laptopnya selain merek Asus juga nggak apa-apa. Proses perbaikannya sama. Eee, permasalahannya ini adalah laptopnya nggak bisa di shutdown. Ya, ketika kita klik shutdown. Dia nggak mati teman-teman, dia hanya sleep gitu ya. Entah kenapa jadi laptop ini bengal banget ya ketot. <laughs> Padahal udah kita shutdown gitu ya, tapi nggak mau shutdown dia teman-teman. Nah kita tunggu dulu ya, harusnya shutdown ini. Tapi teman-teman lihat lampunya, ini lampunya nggak mati. Harusnya kan kalau shutdown lampunya juga ngikut mati teman-teman. Dia hidup aja udah saya tungguin sampai 20 menit tetap tetap hidup pas saya gerak-gerakin gitu touchpadnya ya atau keyboard di tekan-tekan dia malah nggak mati ternyata dia cuma slip saja ya Aduh ini biasanya terjadi ini emang di laptop asus Windows 10 ini disebabkan karena jarangnya laptop di shutdown ya seringnya itu di slip aja kayak gitu atau bisa juga karena gagal update Windows bisa juga ya untuk cara pertama cara pertama ya teman-teman silahkan ditunggu saja dulu ya ini sampai masuk ke Windows dulu ditunggu saja dulu ya Nah untuk teman-teman kalau misalkan laptopnya Asus bisa kita perbaiki melalui eh, settingan bios tapi kalau misalkan laptopnya bukan asus cara di settingan bios bisa dilewati ya langsung ke settingan selanjutnya Oke yang pertama teman-teman silahkan tekan tombol power tekan tombol power selama 10 detik ya agar apa mas agar mesin mati benar-benar mati agar listriknya yang tersumbat itu hilang ya 10 detik seperti ini ditahan ya sebenarnya cara ini enggak disarankan cuma kan eh ini cara yang paling ampuh ketika sudah mati seperti ini ya teman-teman silahkan hidupkan langsung tekan-tekan tombol F2 seperti ini ya tekan-tekan untuk apa mas untuk masuk bios kita chatting bios dulu Nah ketika sudah masuk BIOS teman-teman klik F7 agar tampilannya seperti ini Lalu teman, yang harus teman-teman lakukan adalah ke menu expense ya Teman-teman bisa memakai touchpad atau keyboard advance Lalu teman-teman enable ini ganti jadi disable ya Disable lalu buka smart setting ya langsung kita rubah menjadi off ya kita kembali lagi terus kita kembali lagi ya buka grafik, grafik udah bener ya 64M SATA AHCI AHCI udah bener ya lanjut ke security teman-teman buka secure bootnya lalu rubah dari enable menjadi disable ya Selanjutnya apa? Pas bootnya Teman-teman eh, rubah -teman menjadi disable Seperti ini ya Selanjutnya silahkan save, save change, dan exit Atau F10 lalu enter ya F10 lalu enter Maka dia akan restart Nah biasanya kalau untuk laptop Asus Di setting lewat BIOS sudah Sudah teratasi masalahnya kalau misalkan belum teratasi, eh, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah men-setting registry atau settingan baterai dulu lah ya. Silahkan di sini, ceng shutdown. Lalu kita pilih dari sleep ini rubah menjadi menjadi shutdown. Ya, dari sleep ini kita rubah menjadi shutdown. Seperti ini teman-teman. Lalu kita save ceng, ya. Selanjutnya kita ke sini Lalu klik ceng atau di restore dulu nggak apa-apa, ya. Di restore dulu nggak apa-apa. Selanjutnya kita kembali lagi dan buka yang tadi, ya. Silahkan klik ceng setting lalu kita hilangkan ceklis pada turn on fast startup. Silakan save change. Nah, kalau udah silakan di close pengaturan baterainya. Ya, kalau udah di close pengaturan baterainya. Kita uninstall di sini silakan teman-teman tulis service ya. Kita akan mematikan Windows update terlebih dahulu. Buka service Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah dan cari tulisan Windows Update. Nah, di sini silakan teman-teman klik kanan, pilih properties selalu disable. Stop ya. Stop. Kalau sudah silahkan oke. Okay. Di close lagi. Selanjutnya apa Mas? Selanjutnya kita kita apa? Kita pergi. Ah, pergi. Kita perbaiki. Kita perbaiki dulu. Silakan klik kanan di device ini pilih manage selanjutnya teman-teman pilih device manager selanjutnya klik tanda panah di bacaan baterai nah dan teman-teman nah nanti ketika kita uninstall ya klik kanan lalu uninstall seperti ini klik kanan uninstall nggak apa-apa ini meskipun kita uninstall ya ketika laptopnya di restart dia ada kembali jadi jangan khawatir ya nah ketika sudah silakan di close lagi ya di close lagi pengaturan device manajernya selanjutnya teman-teman eh buka search ya terus teman-teman ketik regedit regedit itu yaitu registry editor kita akan mengatur registry pada Windows 10 buka ya selanjutnya teman-teman silakan Klik tanda panah pada H mesin. Sesuai video ya, klik tanda panahnya. Di sini teman-teman harus benar-benar teliti ya. Selanjutnya pilih software. Ya, saya perbesar dulu. Selanjutnya, ya ini ya mesin terus software. Selanjutnya teman-teman klik tanda panah Microsoft. Nah selanjutnya nah Microsoft ya, jangan lupa Microsoft. Selanjutnya teman-teman cari tulisan Windows Windows NT ya paling bawah. Nah Windows NT di sini klik tanda panahnya juga ya. Lalu klik lagi tanda panah karan version. Nah di sini ya jangan jangan sampai salah ya. Di sini silahkan teman-teman cari folder yang bernama eh mana sih? nah Windows ya klik Windows logon ya klik tanda panah atau folder Windows nya foldernya ya lalu yang kita double klik yang kita setting yaitu bagian forward power after ya power after shutdown silahkan teman-teman double klik saja power after shutdown ya silahkan di double klik saja maka tampilannya akan seperti ini ya ya tampilan seperti ini saya perbesar dulu ya perbesar tulisannya power do, power shutdown after ketika di double-click maka tampilannya akan seperti ini teman-teman hanya merubah angka 0 ini menjadi satu agar apa agar shutdown nya berfungsi kembali selanjutnya apa mas selanjutnya sudah kita close pengaturan registry editornya dan kita restart laptopnya ya Nah ketika sudah kita restart ya ketika sudah kita restart kita akan mencoba untuk untuk men down si laptopnya kalau misalkan berhasil ya alhamdulillah berhasil kalau misalkan enggak laptopnya kita banting jangan, <gifat> jangan dibanting ya kalau misalkan enggak bisa teman-teman bertanya lagi di kolom komentar ya seperti ini kita shutdown dulu ya si laptopnya biasanya kalau misalkan sudah memakai cara ini eh, permasalahan akan teratasi. Ya teman-teman perhatikan lampunya ya. Kalau misalkan layar mati, lampu mati berarti berhasil. Si laptop bisa shutdown. Ya seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir laptopnya, oh, laptop saya rusak? Enggak, enggak rusak ya. Cuma kesalahan setting saja. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa eh, perbaiki sendiri tanpa jauh-jauh pergi ke tukang servis. Ya saya juga tukang servis sih. <laughs> nah, ini benar-benar udah shutdown ya. Jadi lampunya juga sudah mati. Seperti itulah cara mengatasinya. Ya, gampang teman-teman. Nah, kita hidupin lagi ya, dan kita akan coba shutdown kembali untuk memastikan saja apakah cara ini berhasil atau enggak ya kita hidupkan lagi dan kita akan coba shutdown kembali. Kita coba dua kali berarti ya. Nah, udah kebuka kita shutdown lagi. Nah, biasanya untuk cara ini kalau misalkan sudah dilakukan tapi masih belum bisa biasanya harus direset Windows-nya. Direset gimana, Mas? di setel pabrik lagi di setel ke pengaturan pabrik seperti itu karena emang kesalahan konfigurasi disebabkan karena gagalnya Windows update Oke kita coba shutdown lagi teman-teman sekali lagi ya sekali lagi Nah kita perhatikan ya kalau misalkan indikator lampunya mati berarti berhasil berhasil diatasi Nah kita tunggu sebentar ya. Nah, wah nggak mati nih. Oh mati teman-teman berhasil ya Oke teman-teman, mungkin cukup sekian seperti itulah cara mengatasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah mampir ya. Jangan lupa like atau subscribe channelnya. Kalau misalkan gak mau nggak apa-apa. Sudah hadir pun sudah terima kasih. Oh iya teman-teman, channel ini enggak hanya bikin konten aja channel ini juga terima servis panggilan ya khususnya daerah Tangerang selatan ya jadi teman teman silahkan cek nomor di deskripsi langsung japri kalau deket mah nanti akan saya samperin ya oke teman teman cukup sekian semoga selalu sehat dimanapun berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh